Prediksi Real Madrid versus Shakhtar Donetsk. Jadwal pertandingan Real Madrid versus Shakhtar Donetsk akan berlangsung di Estadio Santiago Bernabeu pada hari Kamis 6 Oktober 2022 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Real Madrid berada di tempat kedua di tabel La Liga saat ini dan telah cukup mengesankan musim ini. Los Blancos ditahan imbang satu sama oleh Osasuna di pertandingan sebelumnya dan harus bangkit kembali minggu ini. Shakhtar Donetsk saat ini berada di puncak klasemen Liga Utama Ukraina dan tampil impresif sejauh musim ini. Tim tandang mengalahkan Metalis dengan selisih 6-1 selama akhir pekan, dan akan percaya diri menjelang pertandingan ini. Real Madrid memiliki rekor bagus melawan Shakhtar Donetsk dan telah memenangkan 4 dari enam pertandingan yang dimainkan antara kedua tim dibandingkan dengan dua kemenangan Shakhtar Donetsk. Real Madrid bermain melawan Chathar Donetsk di musim ketiga berturut-turut di Liga Champions Yufa dan kalah di kedua pertandingan melawan Ukraina mereka di musim 2020-2021. Real Madrid sebelumnya hanya menghadapi lawan yang sama dalam tiga kampanye penyisihan grup berturut-turut pada satu kesempatan Ajax dari 2010 hingga 2013. Chathar Donetsk telah mengalahkan Real Madrid jauh dari rumah di Stadion Alfredo Di Stefano di La Liga Champions, hanya empat tim lain yang berhasil mencapai prestasi ini. Real Madrid telah memenangkan masing-masing dari enam pertandingan terakhir mereka di babak penyisihan grup Liga Champions UEFA, mencetak 17 gol dan hanya kebobolan satu dalam prosesnya. Prediksi Real Madrid versus Shakhtar Donetsk akan dimenangkan oleh Real Madrid dengan skor 3-1, gol akan dicetak hat oleh Karim Benzema. ini tak tertarik jadi penerus Pogba. Pemain internasional Prancis itu tampil mengesankan dalam beberapa bulan pertamanya di Estadio Santiago Bernabeu menyusul kepindahan 80 juta euro dari AS Monaco pada Juni. Juameni telah beradaptasi dengan mulus dengan tuntutan bermain untuk juara bertahan Spanyol dan Eropa. Pemain berusia 22 tahun itu kini telah mengungkapkan tekadnya untuk bergabung dengan Los Blancos menjelang musim 2022-2023, meskipun ada minat transfer yang terlambat dari Paris Saint-Germain dan dibandingkan dengan rekan setim internasionalnya Paul Pogba. Pogba baru? Saya bukan Pogba baru. Saya Aurelian Chouameni. Saya mencoba menulis cerita saya sendiri, katanya. Pogba adalah pemain yang banyak saya ikuti ketika saya masih kecil dan masih cukup saya ikuti. Kami bermain di posisi yang sama, tetapi hanya ada satu Pogba. Saya telah banyak melihat Golokante, Kante, saya telah melihat Watson Fiera, saya telah mengamati sedikit dari semua gelandang, baik sekarang atau sebelumnya, untuk dapat melihat kualitas mereka dan kemudian membuat kualitas saya sendiri, cara sebagai pemain. Kemudian, cuameni membahas mengenai keputusan Real Madrid membelinya dengan harga yang cukup fantastis, yakni 80 juta euro. Tidak masalah harga transfer, di klub ini selalu ada tekanan. tapi saya mencoba memenuhi ekspektasi, melakukan apa yang bisa saya lakukan di lapangan dan sejauh ini berjalan cukup baik, katanya. Bukan saya yang berada di kantor untuk memberikan nomor rekrutan saya. Jadi apakah itu 80, 60, 40? Pada akhirnya ketika Anda tiba di Madrid dan Anda menjadi starter, Anda harus selalu tampil baik. Carlo Ancelotti pastikan akan bertahan terus di Real Madrid. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, memastikan dirinya akan terus bertahan di Real Madrid. Sang pelatih dilaporkan tak memiliki keinginan untuk pergi dari Santiago Bernabeu dalam waktu ke depannya. Seperti dilansir dari pakar transfer Eropa Fabrizio Romano, sang pelatih telah menyatakan keinginannya untuk terus bertahan di Real Madrid. Apa yang saya lihat di masa depan saya adalah Real Madrid. Pada musim ini dan musim depannya, itu adalah Real Madrid. Lalu lagi Real Madrid, dan sekali lagi Real Madrid. Setelah itu kita akan melihatnya. Pujar Ancelotti dilansir dari Way Sport. Bersama Carlo Ancelotti sendiri, Real Madrid telah berhasil meraih trofi Liga Champions ke-14 mereka. Tak hanya itu, sang pelatih berusia 63 tahun tersebut juga telah sukses memberikan trofi Liga Spanyol ke-35 bagi skuad El Real. Untuk kontrak sendiri, pelatih asal Italia tersebut akan habis kontraknya pada bulan Juni tahun 2025 mendatang. Dan melihat pernyataan Ancelotti sendiri, tidak menutup kemungkinan ia akan terus melatih Real Madrid sampai akhir kontraknya. Thibaut Courtois alami masalah saraf punggung Pada jurnada ketujuh antara Real Madrid melawan CEO Sassuna, Senin 3 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat, tidak terlihat kehadiran Thibaut Courtois. kiper asal Belgia tersebut sudah dinyatakan menderita cedera pada saraf punggungnya, sehingga tidak akan tampil pada laga kontra Osasuna. Setelah pemain kami, Thibaut Courtois menjalani serangkaian tes bersama Real Madrid Medical Services, ia didiagnosa dengan skiatrika bagian kiri. Demikian pernyataan manajemen Real Madrid. Menanggapi cedera kiper utama, Ancelotti memastikan bahwa sang pemain tidak akan absen untuk waktu yang lama dalam konferensi pers pasca pertandingan. Bertuis akan menjalani tes medis besok dan kita akan lihat hasilnya. Itu bukan masalah otot, tapi masalah pada saraf skiatik. Kami harus menunggu hasilnya besok. Itu bukan masalah yang terlalu serius. Kami akan mengevaluasi apakah dia sudah bisa bermain di hari Rabu, terang Ancelotti dilansir dari ESPN. Los Blancos akan menjamu Shakhtar Donetsk dalam lanjutan penyisihan grup Liga Champions Kamis 6 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Apabila Courtois masih belum bisa bermain, maka Andrej Lunin akan menjadi pilihan Ancelotti di bawah Mister gawang. Kiper lapis kedua Real Madrid itu tampil apik dalam pertandingan kontra Osasuna dini hari waktu Indonesia Barat tadi, meski kebobolan satu gol. Lunin mampu menahan gempuran serangan para pemain Osuna dan mengamankan hasil imbang untuk raksasa Spanyol tersebut.